Di Desa Wongkahul, dan bersiap-siap dana dana kreasi utusan dari SMK Negeri Tiga Pemilihan. budaya yang cukup besar pengaruhnya terhadap peradaban masyarakat pada masa itu. Sastra daerah Gorontalo termasuk sastra yang didukung oleh bahasa daerah Gorontalo, berupa pengungkapan nilai-nilai yang luhur yang biasa dipakai untuk membina kepribadian generasi dalam mempertahankan kehidupannya. Salah satu seni budaya tersebut adalah tari dana-dana, yang merupakan tarian tradisional dari daerah Gorontalo.